Sebuah penghalang cahaya besar melayang di langit. Yang terkandung di dalamnya adalah tahap pertempuran yang terbentuk dari Yuan Power yang megah. Dari kejauhan, panggung seolah-olah itu nyata. Sosok Lindung langsung menembus penghalang cahaya, sebelum mendarat di atas panggung. Sosok Lin Lang Tian juga mengikuti di belakang, dengan cepat muncul di depan mantan dengan ekspresi gelap dan suram. Bisakah saat ini kamu masih dipanggil Lin Lang Tian? Lindung mengangkat kepalanya dan menatap orang yang sekarang agak asing di hadapannya sebelum tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. "Cece, -ce. santai, berkat kamu, tekadku sangat kuat." Saat ini aku masih mengendalikan tubuh ini. Adapun nama Lin Lang Tian itu bukan masalah, tidak ada yang penting selain membunuhmu. Ekspresi Lin Lang Tian menjadi sedikit terdistorsi karena kedengkiannya saat dia tertawa sinis. Sedih. Lindung samar-samar tersenyum. Genius yang dulu terkenal dari Lin Clan sekarang berakhir dalam keadaan seperti itu. Bahkan kepribadiannya memiliki sesuatu yang lain tercampur dengannya. Ini semua karena dirimu. Kamu celaka. Jika bukan karena kamu. Bagaimana lagi aku bisa berakhir seperti ini? Kamu rendahan dari keluarga cabang. Ekspresi Lin Lang menyeramkan saat dia menggeram. Dia menatap lindung seolah ingin mencabut pembuluh darah yang terakhir. Saat itu, tidak perlu bagimu untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan. Namun, untuk pamer, kamu menggunakan ayah aku sebagai domba yang dikorbankan dan melumpuhkannya sampai ia mengalami depresi selama beberapa tahun. Semua yang aku lakukan hanyalah demi membalas dendam ayah aku. Itu bisa dianggap sebagai mata ganti mata. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena masalah ini. Wajah Lindung tanpa ekspresi saat dia menjawab dengan suara datar. Cah-cah, itu kesalahan ayahmu karena sama sekali tidak berguna. Aku hanya menyesal tidak membunuhmu di makam kuno di luar kota besar Besarian saat itu. Jika tidak, tidak akan ada banyak masalah sekarang. Lin langtian dengan jahat tertawa. Kata-katanya benar-benar dari hati. Ketika dia pertama kali melihat Lindung di makam kuno saat itu, yang terakhir hanyalah semut di matanya. Hanya sedikit tekanan dari auranya yang mampu menekan Lindung ke keadaan yang sangat menyesal. Namun dalam beberapa tahun singkat, semut ini tumbuh dengan sangat cepat. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan dia, jenius paling menyilaukan dari Klan Lin, tidak bisa menandingi. Lin Langtian telah menyesali ini lebih dari sekali. Jika dia benar-benar menghabisi Lindung saat itu, segalanya akan sangat berbeda sekarang. Paling tidak. Dia tidak akan terluka dalam kondisi menyedihkan di mana dia bukan manusia atau hantu. Berdebat dengan kata-kata adalah hak khusus untuk yang tidak berguna. Buat langkah kamu. Izinkan aku untuk melihat seberapa kuat kamu setelah berubah menjadi makhluk yang mengerikan ini. Lindung tersenyum sedikit. Dia perlahan mengulurkan tangannya sebagai niat membunuh menusuk tulang es keluar dari dalam matanya. Seperti yang aku katakan. Kali ini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. cah, cah. Itu kata-kataku. Lin Langtian tersenyum ganas. Dia tiba-tiba melangkah maju sebagai riak Yuan Power yang sangat keras menyapu keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang. Apakah ini semua yang ditawarkan panggung lima Yuan Nirvana? Lindung tidak terpengaruh saat dia dengan acuh tak acuh berbicara saat merasakan riak Yuan Power. Ini lebih dari cukup untuk menghabisimu. Wajah Lin Liang Tian mengerikan. Tangannya yang besar tiba-tiba mengepal ketika Yuan Power yang perkasa keluar, berubah menjadi banyak tombak cahaya Yuan Power yang terbang menuju tempat-tempat vital Lindung dengan kecepatan kilat. Dentang, Lindung menutup tinjunya di sekitar Heavenly Crocodile Bone Spear yang tiba-tiba muncul. Tombak tersentak, berubah menjadi banyak bayangan. Perkasa Yuan Power melonjak, langsung menghancurkan banyak tombak cahaya. Kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menampilkan serangan seperti itu. Lin Dong mencibir. Dia mencengkeram tangannya saat segel logam hitam muncul di telapak tangannya. Gelombang demi gelombang riak liar dan kekerasan yang tak tertandingi dengan cepat ke arah luar. Swoosh. Angin marah menderu ketika segel hitam muncul. Cahaya hitam berlama-lama di sekitarnya sementara naga hitam yang berjongkok sekali lagi menunjukkan tanda-tanda membuka matanya. Menekannya, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Segel Black Metal segera keluar, seperti gunung logam hitam. Itu bergegas menuju langit di atas Lin Langtian, sebelum membanting dengan keras. I Mohen. ekspresi Lin Lang Tian sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan liar dan kekerasan yang terkandung dalam segel hitam. Dia tidak berani meremehkannya. Tangannya tiba-tiba meraih saat kekuatan Yuan yang mengerikan melonjak maju. Orang bisa melihat bahwa tangan Lin Langtian menjadi hitam pekat secara aneh. Setelah itu, sebuah telapak tangan berbenturan dengan segel logam secara langsung. Dentang, suara logam bening bergema di langit. Riak energi melingkar yang terlihat dengan mata langsung menyebar keluar dari telapak tangan Lin Langtian. Segel logam hitam liar dan keras yang menekan benar-benar telah ditahan dengan paksa. Cah-cah. Lindung, apakah kamu pikir aku mudah ditangani seperti sebelumnya? Lin Langtian tertawa jahat pada Lindong. Segera matanya menjadi galak, sementara telapak tangannya berubah menjadi kepalan dengan kecepatan kilat saat itu dengan keras menabrak segel logam hitam. Bang, kekuatan yang sangat menakutkan meluap dari tangan hitam Lin Langtian. Dengan satu pukulan, dia dengan paksa mengirim segel logam hitam terbang. Orang itu benar-benar dapat mengirim Heavenly Soul Tracer Lindung terbang dengan satu pukulan. Saat ini, pertempuran yang sangat mengguncang telah meletus di dalam penghalang cahaya di seluruh langit. Semua orang merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan pertempuran sengit di dalam penghalang cahaya. Tidak ada pertarungan tunggal di tempat ini yang tidak menarik. Mereka yang bisa memasuki peringkat emas Nirvana pada dasarnya memiliki kemampuan yang sangat hebat. Intensitas perkelahian antara para ahli top kekaisaran ini secara alami adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk bertarung di arena ini. Hanya para elit yang bisa saling menantang di tempat ini. Di puncak gunung, Liu Bai dan yang lainnya secara alami fokus pada pertempuran Lindong. Semua wajah mereka berubah sedikit ketika mereka melihat bahwa Lin Langtian benar-benar mengirim Heavenly Soul Tracer Lin terbang. Orang itu, sangat kuat. Ekspresi Yan Sen sungguh-sungguh saat dia menatap Lin Langtian. Dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang bahkan lebih besar daripada Song Zen dari Kekaisaran Iblis Langit. Baik Lindung dan dia sepertinya berasal dari kerajaan yang sama. Namun, dari kelihatannya... Keduanya tampaknya adalah musuh bebuyutan. Liu Bai mengerutkan kening dan berkata, "Di sampingnya, trio Moling mengeluarkan tawa pahit. Ekspresi mereka agak rumit ketika mereka menyaksikan interior penghalang cahaya. Lima dari mereka telah memasuki ruang kuno ini bersama setahun yang lalu. Namun, Lindong dan Lin Lang Tian sekarang jauh di depan mereka. Namun, mereka merasa sedikit sedih dengan konflik antara Lindong dan Lin Langtian ini." Mereka tidak sepenuhnya menyadari dendam di antara keduanya. Namun, mereka bisa dengan jelas merasakan tingkat permusuhan di antara mereka. Bersantai, Lindong telah bertukar pukulan dengan Lin Langtian beberapa kali sebelumnya dan selalu menang. Tidak banyak di medan perang kuno yang bisa mengalahkan Lindong, kata Moling. Meskipun mereka semua berasal dari Kekaisaran Gritian, mereka jelas berdiri di sisi Lindong. Kelompok Liu Bai mengangguk setelah mendengar ini. Mereka tidak pernah meragukan kemampuan Lin Dong. Namun, Lin Lang Tian juga bukan individu biasa. Seperti yang diharapkan dari pertempuran peringkat emas nirvana, Liu Bai dan Yan Sen saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keinginan dan penyesalan di mata masing-masing. Lengan orang itu, mata Lin Dong terfokus. Tatapannya tertuju pada lengan hitam legam Lin Langtian. Tian. Dia bisa merasakan gelombang yang sangat aneh darinya. Kemungkinan ini adalah seni bela diri yang tidak biasa yang tidak dia sadari. Swoosh. Sosok Lin Langtian tiba-tiba bergegas keluar. Banyak gambar melintas di langit sebelum terbang menuju Lindung dengan kecepatan yang mengejutkan. Lengan hitam yang memotong udara meninggalkan bekas luka hitam yang samar. Mengaung. Jari kaki Lindung didorong turun ke udara setelah melihat ini. Sosoknya bergegas ke belakang saat segel tangannya berubah. Naga hitam pada segel logam hitam yang tertiup naik ke udara dan meraung ke langit. Naga mengaum secara langsung berubah menjadi gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu lintian dari segala arah, membunuh Dragon Sonic swirl. Gelombang sonik hitam menyapu saat Lindung dengan kejam mengepalkan tinjunya. Gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul bersama. Berubah menjadi angin puting beliung gelombang liar dan kekerasan berputar yang berisi kekuatan yang menakutkan saat merobek langit seperti pisau sonik yang tajam dan dengan kejam dibebankan ke Lin Langtian. I Mosol menghancurkan palem. Lin Langtian tertawa dengan cara biadab saat dia menghadapi serangan Lindung yang ganas ini. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindari serangan itu. Tangan hitamnya tiba-tiba membanting keluar. Segera, cahaya hitam monsterus berkumpul bersama. Berbagai suara menusuk terus-menerus dipancarkan dari dalam cahaya hitam. Cahaya hitam mendesis keluar. Berubah menjadi telapak hitam besar. Seolah-olah ada siluet Dewa Iblis melolong di dalam telapak tangan hitam. Pemandangan yang sangat mengejutkan. Berderit-berderit. Tangan cahaya hitam besar tanpa ampun meraih gelombang sonik. Setelah itu, tiba-tiba mengepal. Segera, suara tajam yang menusuk telinga dengan panik terdengar. Disertai dengan riak yang menakjubkan. Bang. Ekspresi Lin Langtian menyeramkan. Dia menjerit tajam saat cahaya hitam melonjak. Sejumlah retakan segera terbentuk pada gelombang sonik, Sebelum secara paksa dihancurkan berkeping-keping. Adegan kekerasan ini menyebabkan ekspresi pada kelompok Liu Bai berubah. Ceh-ceh. Lin Dong. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kekuatan aku saat ini adalah sesuatu yang kamu takuti. Nikmati pesta kematian besar yang telah aku persiapkan untuk kamu. Petik dua. Lin Langtian meraung ke langit. Cahaya hitam yang meluap menyapu dari tubuhnya. Menutupi setengah dari langit di dalam penghalang cahaya. Cahaya hitam berkumpul di belakangnya. Samar-samar berubah menjadi sosok besar dewa iblis. Sementara aura dingin yang gelap merembes ke langit seperti angin dingin. Lindung mengangkat kepalanya dan menatap Lin Langtian. Yang muncul seperti dewa iblis yang turun dari langit. Sudut mulut lindung perlahan terangkat untuk membentuk senyum dingin yang kejam. Lampu hijau mulai melonjak di tubuhnya saat sisik hijau samar-samar muncul. Ini harusnya sedikit menarik. Namun, mungkin tidak baik bagimu untuk terlalu senang. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys.